nate karena Allah berkemalah karena Allahnya saling menguntungkan tanaga anu gaduh ka tulungan saduluhan parega Nanti beres serang hira... gaduh burus alit-alitna okay. e, jadi banyak kan? jadi mundina, ipama, simbiosis mutualisme saling menguntungkan ari maka untung tanaganya Hinkan, Langkung, puluh, ya. Anu buburu pengen tapi sok di langkungan tara Hah? di langkungan aku nah, mahanu oh, sosial nah kardin. kardin super ya, ya kardin. super deal kardin. Oh, ya, <laughs> oh tamat tuh bahaya tamu ah kardin <laughs> Baju karya itu, Pak. Itu <tuh> mah kalau ngiuman, itu cek. ngarit, kaku, rut, oh, jagoan, kaku. <tuh> jadi di ompreng gitu. Airnya Oh gitu. Air Masa air itu. Enak <tuk> <tuk> sakental itu. Ya sakental. Oh gitu. Capek berarti berarti kedah diburuhan sagarupa yang punya di ya, Dia ompreng. Masak kopi-kopi. Atau kenapa koyong kopi mah Ya naon Kurang wartoskan Danis kopi naon Segala waynya kekopi-kopian Kenaonnya saling menguntungkan tanagan Gaduh tulungan urang gaduh buruh salit salit nangkej jadi mundina ipa simbiosis mutualisme saling menguntungkan hmm gaduh untung karena aganya anu buruh pengen tapi sok dilangkung antara huh? dilangkung kan uh, sosialnya gitu Bukanya budaya budaya terima kasih benten, -benten sawahnya <SILENCIO> Oh, jadi, pas uh, panennya kerah nama di saat tahanan itu uh, jadi, teledoknya kan kayak gampang, eta macuana. Hai, ini udah sang menguntungkannya. Pare naon super deal, eh, <laughs> super deal juga dinaan. TPW super deal sejenis naon ke tanah terapi biasa. Oh, pare penek super deal gitu. Kita hmm. sudah usung KY katanya Oh, rantai. Ya. Tapi produksinya kurang gitu. Sagu kering gitu. Nasal sehat ya. Hmm. <laughs> Berarti kalo udah ngerokok gitu. Hmm. Kita Papa sangatlah yang no sehat, ya. Negeri, oh, bahasa di tengah, Renon. Nah, Renon teh, oh, Senko, oh, oh, dihijaukan. Kita timang oh, Renon gitu, oh. Hmm. jadi ngarit dijikan tenon, ngarenon bahasa ingat renon. Hai, nyamun jangan lupa leci yang cima, kok gitu. Ketika <ganti> bagi hasil hmm. renon oh. di Ngarit sawah, akhirnya hasilnya dibagi hasil etah, hasil timbangan. nengke kek, hai, berjamaah dibagi kiloan kek kan udah gaduh. Itu opat kintal, contohnya opat kintal. Menima masing-masing gitu. Oh hmm. gitu. Renon. Ini gabungan. nya masih luas buru kami wah bener rawas <tuk> oh, siap-sedia siap, ya. <tuk> jadi tihangan, ya. gitu mak teresnya cina, -cina. <tuk> Sura peror. Sigalin parawan. 10 kilo sabarai te buruhna. 10 kilo, 10 kilo gitu. ya saling menguntungkan ya begitu aya nu beunghar nya lamun Amin. Sekarang di akan 25 <tose> Ini tandur memperindung nongeng tapi di kelas itu, di kelas itu, di kelas di kelas di kita di kota. Dengan semuanya, ya, kena bubur panen. salat Jadi, ulah kantong kenteng korejek itu. Tanaga ana beretan Asli asli buh katanya harus kita makan dikasih gak boleh kenapa katanya hebat kita tukang gacang ini bisa bahasa Indonesia katanya mau makan, dikasih makan tidak boleh sudah oh, bisa hayuk, bahasa Arab hayuk oh katos ke Arab? kok, Ali Profesi, namanya hari Panto, Bilik di pantau. pantau. Pinter, Ima pinter, Iya bahasa Arab hebatan. Kok nggak lama itu? English, lain kamarana salakina ieu kamarana salakina kamar ibu iya. huh? oh, <laughs> <sukur> <sukur> kan, saja jauh oh, sudah <sukur> <sukur> <sukur> <Tidak> bohong <sukur>